Saya ucapkan selamat datang di channel Traveling Wulung Ini cuplikan video menuju ke arah hutan sono Sewu teman-teman Atau hutan sono 1000 Simak dan tonton video kali ini ya teman-teman Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe ya Dan di tonjok lonceng notifikasinya teman teman. Ini namanya perempatan Cewiri, yaitu tepatnya di kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia teman teman. Kecamatan Kauman itu terkenal dengan warung kopinya. Yang terpusat di Desa Bulurejo, teman-teman ini melewati banyak warung kopi. Ya, terutama yang melegenda adalah warung kopi waris. Teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu. Jadi di saya teman-teman ini arahnya dari timur ke barat, teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana yang mau bercamping dengan budget tipis-tipis bisa datang langsung ke hutan Sono Sewu ya, teman-teman tidak ada HTML-nya teman-teman di sana ada tempat ruang warung kopi ya teman-teman daranya sangat segar tentunya teman-teman ini jalannya tangan kiri penuh dengan hijau-hijau teman-teman ini hampir mendekati Tujuan ya, teman-teman. Ini sudah masuk dalam wilayah Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Teman-teman, ini kalau ke barat, lanjut ke utara, itu adalah lereng Gunung Wilis. Teman-teman, ngomong tentang alam ya, teman-teman. Alam juga bisa berbicara, tentunya, teman-teman, dengan caranya sendiri, baik bersuara dengan gerakannya, menyampaikan pesan dengan kodratnya sendiri. Tanda-tanda alam, ya, teman-teman, ada longsor, mungkin pohon tumbang, ya, teman-teman, itu adalah sebuah tanda dari Tuhan mungkin begitu kiranya orang kerap memaknai suatu kejadian atau sebuah bencana alam teman-teman itu adalah sebuah reaksi alam atas apa yang sudah dilakukan oleh manusia apakah segalanya yang terjadi adalah hasil dari Perbuatan manusia Yang merusak alam Mari teman-teman Yang di luar sana Mungkin kalau Bepergian mari Kita saling menjaga dan Melestarikan alam Ya teman-teman Tentu teman-teman Di suasana Seperti ini Sangatlah nyaman Tidak bising jauh dari gedung-gedung bertingkat sambil menikmati sebuah pemandangan alam dan sejuknya sebuah udara yang tentu bebas dari sebuah polusi teman-teman jauh dari hiruk pikuk teman-teman kita bisa menikmati siapakah kita tentunya dan untuk apa kita diciptakan di alam ini teman-teman tentu teman-teman kalau sudah disibukkan di uh, daerah padat penduduk penuh dengan mal penuh dengan apa itu keramaian mungkin teman-teman Sangat sulit tentunya untuk merasakan sebuah uh, kedamaian, ketentraman dalam sebuah jiwa. Dalam hal ini ya teman-teman, kita bicara tentang sebuah alam yang ada di alas yang sangat lebat pohonnya. Tentu, sangatlah indah. Teman-teman, indahnya dimana? Indahnya penuh dengan kedamaian, jauh dari sebuah rasa kecemburuan sosial. Mungkin teman-teman yang ada di daerah pada penduduk sangatlah merindukan hal-hal yang seperti ini. Sebagian sih, tidak semuanya tentunya. Perhatikan saja jika angin kencang akan menyebabkan air laut cepat menguap dan uap akan membentuk awan, lalu menghadirkan hujan yang lebat. Kumpulan air ini juga akan mengalir kembali ke laut menyusuri jalannya ya teman-teman atau mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah air dalam kapasitas yang sangat tinggi akan menerjang apa saja yang dilaluinya agar ia sampai menuju ke laut teman-teman Teman-teman, saya lagi memasak air untuk buat kopi, teman-teman. Sambil ya mendengarkan angin yang sepoi-sepoi, mendengarkan kicauan burung ya, teman-teman. Ya teman-teman Bahwa elemen tadi Apa bisa disebut Bencana Dalam berbagai pandangan Mengatakan bahwa Tidak bisa Reaksi alam ini Dikatakan bencana teman -teman. Karena semua ini adalah Cara yang terbaik untuk menjaga Kestabilan Bumi Bumi lantas manusia harus mewaspadai dan siaga untuk menyikapi pergerakan alam ini semua agar bisa tetap berdampingan dengan mesra bahwa alam adalah tempat untuk hidup di dunia dalam pendapat lain juga tak sedikit pendapat yang kerap menghubungkan reaksi alam dengan ulah manusia yang mendiami sekitar alam tersebut. Ada yang menyampaikan bahwa para leluhur juga kerap memberi isyarat lewat alam. Lalu hubungannya di sini di mana ya, teman-teman? Coba diuraikan bahwa budaya kita masih sangat akrab dengan tradisi kepercayaan ini juga diyakini bahwa di saat akan terjadi petaka atau perang di suatu wilayah tersebut, maka alam akan menyampaikan tanda-tanda uh, menyampaikan tanda-tandanya dengan caranya sendiri, yang dimaksud untuk menegur manusia agar tidak menyakiti sesama, tentunya ya. Sesama apa ya, sesama makhluk yang telah diciptakan di alam ini tentunya dan juga makhluk apa saja yang bernyawa. Jawabannya, perasaan, ia alam memiliki perasaan juga makhluk lainnya. Untuk itu ada baiknya jika kita perlu memperhatikan tanda-tanda alam itu ya teman-teman. Disinilah cara semesta berbicara kepada kita semua teman-teman dimanapun Anda berada banyak pesan. Yang bisa kita tangkap jika kita peka dan tahu tentang sebuah alam. Biasanya pesan tersebut untuk membawa sebuah damian, membawa manfaat. Bagi manusia-manusia yang berakal, jangan pernah merespon dengan keluhan atau kesedihan. Jika alam berbicara Namun Sambutlah dengan penuh syukur Bahwa Semua yang Alam sampaikan adalah Pesan baik Jangan ngumpat Saat alam berbicara Namun sebaliknya Kita harus introspeksi diri Mungkin selama ini kita tidak peduli dengan sesama makhluk, atau kita terlalu egois dan sibuk untuk diri kita sendiri. Teman-teman, salam buat teman-teman, salam sehat, salam bahagia, salam rahayu. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini, kiranya. Mungkin ada salah kata, ucap, atau perbuatan, saya minta mo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi.